Dolar Australia (USD) bullish, cari sinyal valid. Harga dolar Australia (USD) kembali terkoreksi tipis, dan bias harian pergerakan dolar Australia (USD) terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.71982 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71715. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081